yang akan disiarkan secara langsung live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Kita lihat persahabat ya kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi. DA5 top 24 kembali lagi malam ini, Empat peserta berikut akan menunjukkan kemampuan mereka, siapakah yang paling memukau? Yang pertama ada Jaya Tanjung Belai, Lili Kuburaya, Rindi Bonebolango, Valen Pamekasan Bersama juri fashion guru dan host kesayangan dalam DA5 top 24 grup 3 show Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di siar dan video.com Tentunya semua warga Konoha menunggu Dedek Lesti bersabat ya Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti kembali bisa aktif dan bisa memberikan kebahagiaan di atas panggung Indonesia amin berikutnya persahabatnya keluarga Rizky Billar, Bang Yudi Revan satu jam yang lalu memposting Foto bareng Abang L. Insya Allah, Abang L memang selalu bikin kita salfok ya. Selalu membuat kita rindu. Mudah-mudahan Abang L selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Selain Bang Yudi Revan, ada juga Bang Bubi Suarez. Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kalimat. Allah memberikan ujian di awal pernikahan mereka Mudah-mudahan setelah ujian ini Membawa keberkahan rumah tangga yang harmonis Bahagia dan dilimpahkan rezekinya Serta diangkat derajatnya Leslar Nama Rizky Bilar, nama Lesti Kejura, di Ditek persahabati apa mungkin Lesti, Rizky Pilar akan bersatu kembali Kita tidak tahu persahabati Apa keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar Semoga keputusan apapun yang diambil itu yang terbaik bagi mereka berdua Selanjutnya kita simak juga persahabat ya, Ada sebuah artikel dari Detik Hot Pengacara Rizky Bilar pertanyakan etikal Lesti Gejora soal pamit umroh via WA Disimak artikelnya persahabat Di tengah sorotan mengenai kasusnya Lesti Gejora memilih untuk menenangkan diri ia tidak banyak bicara dan memutuskan pergi ke Tanah Suci. Lesti Kejora berangkat umroh pada 8 Oktober 2022. Sebelum itu, sebagai seorang istri, ia berpam berpamitan ke Rizky Bilar sebagai suaminya. Namun ia tidak bertemu secara langsung dengan pria yang dilaporkannya ke polisi tersebut. Pedangdut berhijab itu memilih untuk berpamitan lewat chat WhatsApp. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar. Dia pamitan lewat WA, kasih tahunya, kata adek Erfil Manurung ditemui di kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecinta Lesti Fatih, namun kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan. Hayo, siapa yang kemarin nyebar isu katanya si B ngantar dedek ke bandara, hayo ngaku tim halu mana tim halu. Katanya tuh ya, ini yang kasih statement Kang Ceplos lo ya. Ini yang ngasih statementnya itu kuasa hukum Rizky Bilar Lesti Kejora berpamitan melalui pesan WhatsApp Ke kabar selanjutnya kita simak juga persahabat ya postingan Bunda Lesti di Makkah Masya Allah mudah-mudahan sehat terus Dan tentunya kita dibikin salpok dengan matanya Bunda Lesti yang bengap persahabat ya Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda El Kuat, terus semangat kita yakin Bunda Lesti mampu melewati ujian yang terberat ini. Kita lihat juga bersahabat ya, kalimat caption yang dituliskan. Matamu cukup untuk menjelaskan semuanya, Dek. Semua orang pastinya salvok dengan mata Bunda Lesti Ciora Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Lesti Al-Fatih underscore MC. Nangis sejadi-jadinya. Kamu di sana Bunda. Setelah pulang dari Tanah Suci, kamu harus bangkit sekuat kuatnya tunjukin pada semuanya kalau kamu baik-baik saja, amin. Hanya doa yang kita berikan untuk bunda lesti. Semoga keputusan apapun yang diambil, kita selalu mendukung, mensupport dan mendoakan yang terbaik. Selanjutnya persaba disimak juga ini lagi heboh banget ya soal video rekaman cctv di rumah lesti kejora dan rizky bilar, persahabat. ya ini ada tentunya tanggapan. Masuk berita insert, ini menanggapi soal video rekaman CCTV yang terpotong, persahabat ya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun tentang Fatih, namun kita salvak juga kalimat yang dituliskan. Hayo loh, siapa yang nyebarin? Yang berapa menit kepotong kemana tuh gambarnya? Wow, mempertanyakan soal potongan rekaman CCTV yang diunggah. Kita hanya bisa mendoakan kembali, persahabat ya. Dan hanya... Tentunya menunggu kabar baik Dari Bunda Lesti Kejora Namun di kolom komentar pun tentunya banyak juga Di tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun Instagram November Underscore 88 mengatakan Hayoloh pasti ada yang panik Panik enggak, panik enggak, paniklah masa enggak katanya ya Ada juga tanggapan dari Yovie Kristiansyah Jika manusia bisa merekayasa sesuatu kejadian Biarkan Allah yang meluaskan dan menunjukkan mana yang benar Kita tunggu kebenaran itu langsung dari Lesti maupun Rizky Wilar Selanjutnya kita lihat juga diunggah IGSnya Tehnovie 5 jam yang lalu memposting foto Bunda Lesti Ini lagi menuliskan sesuatu bersahabat ya Insyaallah Bunda sehat terus, mudah-mudahan selalu menjadi contoh inspirasi untuk banyak orang. Bunda Lesti adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik yang tentunya kita tunggu dari Bunda Lesti Kejiora. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejiora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum... Warahmatullahi Wabarakatuh.